dari malam seribu dengan pada pada pada. bersama-sama untuk bahagia dan keluarga Kang untuk pertama kalinya. Bagi satu tahun untuk so yang Sampai ke depan depan depan, para pasukan pengumuman, pemainnya, tempatnya, dan juga pengawalan, jika kita tidak tahu keputusan yang jauh seperti kekurangan, dan kita akan berundur karena waran dan patah. Keguhanan ini dilangsungkan bertujuan untuk menggalakan memberi peluang kepada semua anak muda, pemain kan, anak-anak kelehan, masuk. Kapak, lagak teraun. Kamu dengan malu pasti bangga bahwa kamu wakili. Nanti <laughs> Kita juga dan terus uh, berusaha supaya semangat tapi itu juga sesuai saya juga pernah ber -ber berbincang dan, uh, bergeri, dan uh, juga, berbincang, dan juga kawan-kawan Kita hadapkan setiap tahun, Kedua-duanya dan saya ingin banyak pasukan daripada luar negara di dan bapa dan supaya mereka seiring dengan pentadbiran badan yang begitu tidak kuat. Jadi wacan saya ini ada masuk besar. Boleh, tapi tanya. 25 berpaya untuk mendapat kepentingan Islam. Masih banyak dan saya percaya banyak lagi boleh mewakili. Dan kemanis, bukan hanya mewakili kemanis kemanis tapi juga mewakili Dari sahabat dan kemanis Jadi Puan Adapta Sekarang ada kekurangan nanti diperkencangkan bersama supaya kita menghasilkan saya katakan selawanan tahunan yang boleh kita ya, memiliki bakat-bakat anak-anak sendiri Macam saya adakan setiap tahun dulu, waktu saya presiden beliau sekat Sabah, hampir 12 tahun Dan saya adakan ini perlawanan di Tawau, di Labuan, di Kenina dan tempat tempat yang lain supaya menungkil bahkan Dan ini juga sama, sama supaya kita atur dengan baik Dan uh, supaya lebih ramai anak-anak Sabah ke jadi sekali lagi saya ucapkan syabas dan, saabat dan, dan yang terkir, Booleh, Boleh, Jadi, Jungs, boleh. boleh datang tahun depan. boleh, Sudah? Siapa luar balik balik, sudah, Masa makan buruk kembali. Saya juga saya dipukul tak terlalu kemarin. Jadi, Insyaallah kita akan perbaiki. Kita ada permainan terakhir Kita akan perbaiki sebanyak ini. satu satu tahun yang kita boleh bangga dan boleh hasil daripada permainan perlawanan ini. saya minta coach daripada Kuala Lumpur supaya melihat dan memilih mana dia dan mencabang yang belum <tif> ya, saya saya saya doakan saya oleh pasukan oh, seterusnya dijemput empat kudus dan juara bagi woi oh, mas tengok kau dulu Aduh. terbaik dijemput adik tau tau tau kalau datang ngambil oke okay, salam cium tangan <laughs> sekali dia turun pasukan yang disertai sampai menang menang kalau sambung surat nggak perlu pakai simpan. Boleh Pak. tempat. ganti terus. Oke. Okay. gawang so. <laughs> Saya sih menggambar bersama uh, jemputan nanti, nanti kita, kita selepas daripada acara. <coughs> sama, sama jemputan kalau sama aku. <laughs> Malu mantingal dalam <tik> ini? Ini <main> terbaik. Ini terbaik. kepada tim tim manis pengurus <tik> <Manis>. pasukan <tik> untuk, untuk hadapan bagi menerima hadiah. Aku nomor 1 Oh, <laughs> seneng. <laughs> Dengan ini Manjees menjemput pengurus pasukan dan semua pemain untuk tur naik, naik ke atas pentas. Ya ada lah. Simbu ini, Simbu, udah Simbu pas <tos> itu tuh belum nam yo h niah ucapkan kepada johak kejawana kita pada tahun-tahun seterusnya kepada peserta jatuh kepada pemain berjersey nombor 5 daripada armada kuda Pertama, saudara asli daripada Armada Budak Dia merupakan national genetik Seterusnya, saudara Tirana Bin Kelara. Dia juga merupakan pemain national genetik minta kita jemput saudara Supri. Supri. Oi Nasapuas, Sapuas, Sapuas bis. Sudah marah Yang terakhir ya, dapat si namanya. Jadi kita jemput dengan nomor JC 17 daripada Armana Sampur. Saudara Mus. Semua yang buat sendiri set set buat sendiri buat terbeli. Ada kui cincin, kui bahulu, ada gula-gula kipas. Okay, okay. Kita jemput pengurus pasukan daripada Sempurna DSP Berbesar Hati. Berikan cenderamata daripada tuan rumah kepada Sempurna Ya. Yeah. Karena skema manis, yang ini ada di tim manis ya, saudara Nordin. Ada manis-manisnya itu? Ada. -ada. Demikianlah, Demikianlah tadi. tadi. Atas segala kelemahan dan kekurangan Sehingga menimbulkan kesulitan Maaf juga kami pohonkan Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang Kami akhirnya majlis dengan seringkan pantun -tun. Majlis di gores mengalah api Sinar ilawan wang yang Walau majlis berakhir ke sini Semangat kesukaanan terus berbara Kita jumpa pada kejahatan yang akan datang Terima kasih Terus, okay. oke okay. yeah.